Oke, okay, welcome back to my channel, Presi Pongosir. Luari Mas Muhammad Pamungka. Bye, saya Dimas. Kalian pasti pada kangen sama channel kita. YouTube kita. <laughs> karena kita udah gak upload sekitar 2 bulan, seberapa Bay? 3 bulan. 3 bulan. bulanan. 3 uh, bulan itu gue lagi sibuk sibuknya menata masa depan dulu lah ya, jadi gue uh, fokus vakum dulu dari youtube gua lagi menata masa depan uh, yang lebih baik bersama Cila bersama keluarga semua di video kali ini gua bakal review Anggur Ketan Hitam Anggur Ketan Hitam bro dan sebelumnya gua mau, mau ngucapin terima kasih banyak dulu untuk subscriber gua yang masih yang ikutin channel gua vlog ini uh, yang selalu support juga yang selalu hujat gua juga, terima kasih banyak karena lo semua gua gak akan dapat ini yee tepuk tangan anji oke okay. kita lanjut ke konten, kita masuk ke konten sebelumnya tapi uh, mungkin ini konten yang bakal gua produktifin gue bakal mulai konten yang produktif dimulainya dari ini dan habis ini bakal ada konten-konten selanjutnya gue bakal bikin reaction tentunya cover lagu masih pasti tapi ini pembuka pembuka apa ya setelah aku menghilang kita buka dengan Anggur ketan hitam, kita coba rasanya Gua belum pernah nyobain, Cila belum pernah nyobain atau apa betul, sayang? Iya Oke okay. hmm. Langsung aja kita unboxing Anjay Oke, okay, anggur ketan hitam kita cobain dulu ya kedua, ya dong. Let me try guys. Oke okay, guys. Ketenan banget nggak? Nggak. Huh? Cuman ada bau bau ketan. Ketenan, ketan juga rasanya ada ada ketan ketan ada, ya kan? Ada aroma ketan banget. Oh nice, ada suara burung. Kayak ada kecapnya dah. Yeah. Ini terjulang ya. anggur ketan hitam. Oh, uh, not bad. Enak banget. Ini anggur ketan hitam ini komposisinya hasil fermentasi anggur 70%, hasil fermentasi ketan hitam 20%, gula, mengandung pengawet sulfit, air pengawet White nutriometabel zublet Sebaiknya diminum 3 kali sehari Sesudah makan Setiap kali Satu sampai dua seloki Atau 20 sampai 40 mili Begitu cara uh, minum yang benernya Tapi kan kalau Gua mah gak pernah minum bener ya Paling segini juga habis Setengah jam juga habis 15 menit juga habis jadi kalau uh, tadi itu panduan yang benernya seperti itu, hmm. tapi gua nggak pernah ikutin panduan yang bener karena gua orangnya terus. -E. Oke, okay, hmm. kita coba main hmm. lagi ya. Hmm. Kamu sange ntar Cheers. Cheers. Enak sih buat yang belum pernah nyobain anggur ketan hitam ini boleh boleh dicobalah untuk yang suka minum rasanya nggak kerasa alkoholnya nggak terlalu kerasa rasa ketannya kerasa banget banget banget banget cocok lah buat uh, cobaan pertama mah cocok cocok bisa asli. udah mau minum barangkali semua kalian yang minum lo ngentot Sorry banget kita ba uh, kita kan suami istri kita banyak di rumah ibu kurus inilah itulah jadi mohon dimaklumi nanti kita juga bakal kenalin uh, anak kita uh, ke kalian bakal kenalin Bresi ke kalian tapi mungkin bu uh, bukan sekarang ya nggak sekarang sekarang kayaknya intinya habis gue bikin konten ini, gue kedepannya bakal produktif buat kalian, buat negara, buat... Nusa dan bangsa Nusa dan bangsa, pokoknya Oke? Okay. Kita, Sunway Street, masih tetap bed Bed family uh, No, no, no, no I'm a good mother for my daughter And I'm a wife for my husband oh. <laughs> no. <tik> Nanti malam gue sikat. <tik> <tik> Bum, lagi guys ya? Cheers. Kalian bisa beli anggur ketan hitam ini di oh. toko jamu atau di. Gue sih gue sih belinya di Tante Lena warung Tante Lena ujung Berung. Di situ emang paling murah. Paling lengkap. Paling lengkap paling murah. Wow, pokoknya recommended banget lah untuk yang suka minum. Beli di Tante Lena. Ini gua nggak di-endorse, tapi gua nyaranin kalau mau beli apapun. Beli di Tante Lena. sana komplit dan harganya paling murah. Enak. Okay. Ungur ketan hitam boleh kalian coba harganya cuma Rp60.000. Begitu. Oh iya, yeah. uh, nanti habis video ini di-upload. Kalian boleh request deh uh, Ingetin lagi gue soalnya udah, udah lupa udah jarang banget buka Youtube Boleh request harus nyobain minuman apaan Minuman apaan tertulis tulis di kolom komentar ya Yang belum subscribe, subscribe dulu karena subscribe itu gratis Dan ya pokoknya mama bawa ke anjing apa cheers guys kangen banget bikin konten kayak gini astaga, apalagi sama kameramannya itu obay, oh asem, i love you obay, i miss you so much, lo kemana kemarin gue, gue, gue tungguin lo, gak datang datang anjing rasanya enak, strukturnya enggak terlalu pedes di mulut di tenggorokan juga halus banget rasa lebih lebih uh, rasanya tuh lebih kerasa ini karena anggur merah biasa kan enggak oh, terlalu strong kecuali anggur merah yang gold oh, iya. kecuali anggur merah merah yang gold uh, baru lebih kerasa suka guys pasti suka pasti suka pasti suka guys cobain aja yang belum pernah cobain 60.000 doang harganya sama kayak Anggur merah, kemudian bikin gerah, cocok juga buat nyekok, lu kalau e, punya cewek bungkus beli anggur ini ya, di kosong deh, atau di mana sih? Abisin, guys, campuran Oke, kalau menurut menurut gue sih ya, tapi nggak tahu kalau cewek di luar sana. Kalau menurut gue gue lebih suka kalau buat mabuk lebih suka di anggur-anggur ya daripada anggur gold. gue lebih suka anggur ini sih. dia tuh strong tapi pelan gitu, loh. gak langsung bruk gitu. Loh. kan kalau anggur gold kita minum langsung bruk terus singing. soal ini kan, lirisannya tuh pelan, gesek gesek. Sanglan berarti Sanglan. <laughs> Emang katanya minum alkohol bisa cegah corona? Bisa kata siapa emang, kata, nah, soalnya gue pernah eh uh, korona tuh kamarnya sama tahun oh, oh. emang iya? Iya, soalnya kan minumnya di rumah. <tuk> nah, jadi mungkin segitu aja uh, review si anggur hitam hitam ini dan cila juga baru pertama nyobain. Sekarang gimana gerah ya? Gerah. <tuk> Huh? gera, gera, gera sange, sange <laughs> Sorry ya guys, kalau uh, kita banyak salah-salah kata, kita terlalu frontal karena kita emang kayak gini, kita nggak mau uh, dibilang settingan, kita nggak mau disebut orang munafik, kita apa adanya yang sebelum-sebelumnya konten gue tentang nyabu juga iya gue nyabu tapi sekarang gue udah enggak ya lebih be better lah, lebih be better lah lebih baik alkohol daripada narkoba bener ya, gak bener bener, <tuk> hidup dimas dimas, camat <tuk> nah, ujung berung 2022 ya buat kalian semua Instagram gue yang @classipang itu kena hack dan sekarang sama orang yang hacknya di di nonaktifin apa gimana sih? Jadi di di X Instagramnya dihilangin, Dihilangin Jadi Kalo Instagram ada juga ada. Instagram gue baru uh, kalian bisa follow di @classicpongwashere sama kayak nama Youtubenya dan Instagram ini gue secchiola itu instagram ini gua instagram gua kelasipu wasir yang baru buat teman-teman kalian yang mau tanya atau mau berobat mau konsul mau butuh obat misalkan aprajolam dumolid boleh kontak oke mungkin segitu aja dari kita first video setelah lama menghilang menghilang dan sekarang gua bakal produktif lagi di YouTube buat kalian semua juga. Thank you karena kalian semua gua udah dapat Pin Adsense. <tuk> <tuk> <tuk> Ini yang gua tunggu-tunggu dua tahun main gua baru dapat kayak ginian. Yo guys. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Teman-teman semuanya Menonton video ini, buat doakan semoga panjang umur, saat lalu dijauhi sama polisi, dijauhi sama cepu. Uh, buat kalian yang masih pakai pakai yang aneh-aneh, uh, be safe, jangan terlalu barbar, jangan terlalu ngeliatin lo, misalnya lo pakai sabu, cukup lo do, cukup lo sendiri yang tahu, nggak usah nih gue nyabu nih. Oh, kayak yang sok-sok gimana gitu kan? Jangan lah jangan, jangan kayak gitu. Ya udah segitu aja ya. Eh uh, apa ini namanya review anggur ketan hitam Thank you so much untuk yang udah nonton channel a**ing ini Bang. T**t. Memang channel ini Hu. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Subscribe. Hello guys. Oke, okay, jangan lupa like, comment and subscribe. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe tentunya mm. Gue riwas, mau buat, apa bukas Gue istrinya riwas Siapa namanya? Cila Cila, oke okay. Cilanya udah mulai sange ya? udah. Gue tutup sekarang Untuk kalian semua, sehat selalu See you on my next video Bye bye, ikhlasi penggosi